biang krok penthouse sesungguhnya setelah tujuh episode yang tayang dari season 3 drama penthouse beberapa teka-teki mulai terjawab terutama tentang masa lalu jodante dan alasannya memiliki sifat sejahat iblis episode 7 sebelumnya akhirnya menayangkan apa masalah sebenarnya yang terjadi di penthouse hingga menjadi sangat rumit seperti saat ini pada akhir episode 7 tersebut akhirnya terungkap jika sebenarnya Joe Dante atau Bek Jun Ki asli mengalami masa kecil yang kelam. Mulai dari kehidupannya yang miskin hingga pada akhirnya rumahnya yang sudah rapuh digusur paksa untuk membangun kantor Giacomo milik ayah Sim Suryon. Insiden penggusuran paksa inilah cikal bakal konflik yang terjadi di penthouse hingga saat ini. Joe Dante merasa dendam pada perusahaan dan Ayah Sim Suryon karena telah menggusur paksa rumahnya dan membuat ibunya meninggal dan adiknya belum diketahui kabarnya. Meskipun sebenarnya Ayah Sim Suryon tidak mengetahui insiden penggusuran paksa tersebut karena penggusuran itu dilakukan oleh seorang pria yang saat itu bekerja untuk Ayah Sim Suryon. Sepertinya pria tersebut ingin mengambil hati Ayah Sim Suryon agar diberikan jabatan yang tinggi dan uang yang banyak. Dan ternyata pria itu adalah ayah Baek joon atau Jo Dan;te asli. Ayah Baek joon inilah yang membuat Jo Dan;te atau Bek Junki asli mengalami trauma masa kecil dan memutuskan hidup dalam dendam untuk mewujudkan keinginan terakhir ibunya agar Jo Dan;te menjadi orang kaya. Dan pada akhirnya Jo Dan;te menghalalkan segala macam cara untuk mewujudkan keinginan ibunya itu. Jadi bisa dibilang kalau ayah Baek joon atau Jo Dan;te asli lah yang memulai konflik yang terjadi di penthouse. Karena jika saja dia tidak menggusur rumah Jo Dan;te secara paksa hingga menewaskan ibunya waktu itu, tragedi atau konflik dalam penthouse tidak akan pernah terjadi. Selain itu ayah Baek Jun -ki ini adalah penjahat sebenarnya karena dia bertindak dengan semaunya untuk mewujudkan keinginannya. Ayah Sim Suryon pun menjadi korban dalam hal ini karena dianggap sebagai pembunuh oleh Jo Dan;te hingga akhirnya sangat dibenci dan bahkan anak dan keturunannya dibuat sengsara oleh Jo dan Te.